Berada sebuah momen langka seekor buaya seberat 680 kg melahap hiu dalam satu kali santapan tertangkap kamera. Momen itu kemudian terabadikan dalam sebuah foto yang kini telah dipublikasikan di berbagai media internasional. Dalam foto tersebut tampak seekor anak hiu banteng seberat 45 kg berada di mulut buaya yang terbuka lebar. Peristiwa langka itu diabadikan oleh seorang ilmuwan dan fotografer dari Queensland, Utara Australia, saat berkunjung ke pantai timur Australia. Menurutnya, pertemuan antara buaya dan hiu sebagai predator puncak diakibatkan karena curah hujan yang sangat tinggi di hulu menyebabkan beberapa spesies air tawar terbawa arus hingga ke hilir dekat pantai. Awalnya, seorang warga sekitar yang juga berada di lokasi kejadian berteriak bahwa ada seekor buaya yang memangsa, dan melahap ikan hiu. Kami berbalik dan melihat buaya sedang menjengkram hiu dengan mulutnya. Lanjutnya, ia mengatakan buaya itu menghabiskan waktu 10 menit untuk melumpuhkan hiu. Buaya tersebut beberapa kali terlihat membantingkan hiu ke air, hingga akhirnya tak berdaya. Setelah itu, buaya kemudian melahap hiu dalam sekali santapan. Kami telah mengamati buaya dan hiu di daerah itu selama beberapa jam, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu, katanya. Tahukah kalian sob, buaya sendiri merupakan hewan dengan gigitan terkuat di dunia. Mereka punya kekuatan gigitan 8 kali lebih besar ketimbang hiu putih atau sekitar 3960 PSI atau pounds per square inch. Mulut buaya berisi 40 hingga 60 gigi besar dengan otot rahang sangat kuat. Makanannya termasuk ikan, burung, kepiting, kura-kura, monyet, dan kerbau. Eh, selain di Australia, ada juga sebuah momen langka yang terjadi di Afrika. Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Seorang pemandu wisata safari di Taman Nasional Luangwa Selatan Zambia Afrika, takjub ketika melihat pertarungan maut antara banteng dan singa. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Pertarungan berlanjut sampai kedua hewan benar-benar habis, katanya. Ia menuturkan kesaksiannya melihat dengan mata kepala sendiri pertarungan hidup mati dua binatang liar ketika banteng terluka melawan singa buas. Pemandu wisata tersebut bahkan mengabadikan peristiwa langka tersebut. Pertarungan itu berlangsung selama lebih dari satu jam di bawah panas terik matahari. Awalnya si raja hutan tersebut seperti akan memenangkan pertarungan karena ia bisa menerkam banteng bertanduk panjang. Singa itu menerkam dari arah samping kanan sapi. Lalu singa yang perutnya kempis itu sepertinya sudah kelaparan dan berusaha meloncat ke punggung banteng. Darah tampak mengucur dari tengkuk banteng. Namun lama-kelamaan sang banteng yang terluka itu mengamuk dan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Ketika banteng berputar mendadak, singa pun tergelincir dan terjatuh tepat di depan arah tanduk runcing banteng. Momentum itu digunakan sang banteng menyeruduk, menanduk dan mengenai leher bawah singa. Akhirnya tubuh singa yang ditanduk banteng tersebut berlubang. Siraja hutan tergeletak tak berdaya di hadapan banteng. Tetapi banteng yang terluka parah itu pun tak mampu untuk bertahan lama